selama dua hari berarti sudah dua kali penyemprotan ya teman-teman di pagi hari saya semprot fungisida dan abamectin sudah kembali normal teman-teman pucuknya nah ini dia pucuknya sudah kembali normal alhamdulillah ini yang sudah parah teman-teman nah ini yang lebih parah kutet keriting lagi aduh Oke okay guys, kita lakukan penyemprotan. Ini kita berikan kalsium Lur agar tidak uh, rontok bunganya atau buahnya. Dan ini untuk menjaga agar buahnya juga kuat, terus memperbanyak produksi buah. Nah ini kita kesulitan untuk lakukan penyemprotan karena di sini sangat Rimbun sekali, nah kita bisa lihat di sini. Jalan aja kita agak susah. Nah ini hanya, di, hanya tumpang sari dengan jagung, loh. Nah ini, jadi kita tidak memakai uh, yang namanya lanjaran. Nah kita manfaatkan seperti ini. Tapi tanaman kita tidak kalah dengan tanaman yang uh, memakai. Pelajaran atau yang tidak memasari tidak kalah, lur. Jadi, sangat ribun seperti ini. Nah itu, kita bisa lihat di sana. Itu juga ada yang kuning, lur.